Jangan harap satu saat Inu sama Muhammadiyah jadi satu Tetap kita saling menghormati Walaupun ada perbedaan di antara kita Saya suka kalau masuk masjid Selalu saya sesuaikan Di mana masjid, di apa lagi diminta jadi imam Kalau salat subuh saya tanya Kunut subuh tidak? Oh kami biasa kunut subuh, saya kunut subuh Oh kami biasa tidak kunut subuh, saya tidak kunut subuh Kami biasa jahar bismillah, saya jahar bismillah Kami biasa tidak jahar bismillah, saya tidak jahar bismillah kami selepas salat biasanya zikir jama'i, saya zikir jama'i. Selepas salat kami zikir masing-masing, saya zikir masing-masing. Sesuaikan. Ini semua berbedaan, tidak mungkin bisa disatukan. Jangan harap satu saat in'u sama Muhammadiyah jadi satu. Satu pandangan, satu pemahaman. Tidak bisa. Karena itu lawan sunnatullah. Sunnatullah Allah menciptakan manusia dengan adanya berbedaan. Kenapa tidak bisa disatukan? Karena beda otak. Dan tidak bisa jadikan manusia satu otak, satu fikiran, satu pandangan.